Selamat datang di Nepal Van Java anda masih bersama saya guys Muji Kurniawan Di channel youtube kesayangan anda ini Pada video kali ini guys Saya tidak akan menyajikan Keindahan Tentang spot yang lagi viral Dan lagi terkenal saat ini guys Tetapi saya akan memberikan panduan Kepada anda-anda semua Tentang bagaimana menuju Ke spot wisata Yang lagi viral ini guys dengan menggunakan angkutan umum Dimana dengan posisi saya Yang saat ini berada ratusan kilometer dari spot ini guys Saya terlebih dahulu harus menggali banyak informasi Agar nantinya ketika di jalan Saya tidak pelongo pelongo guys Sehingga saya pun melakukan riset dengan cara langsung saya nyalakan laptop, kemudian membuka penjelajah internet untuk bertanya ke Mbak Google tentang Nepal van Java. Ya, ini dia beberapa keterangan yang diberikan oleh Mbak Google tentang Nepal van Java. planet keterangan yang cukup penting di sini, yaitu, oh, uh, ini saya copy dulu. Ya, uh, berarti Nembalvan Java itu terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten atau Kota Magelang, yaitu di kecamatan Kaliangkrik. Oh, terletak di Desa Kutu, Desa Temanggung. Oke, kita lihat keterangan berikutnya. Ya, ini. Uh, gambaran peka dari nepal dan java yang ada di google Dan kita lihat lokasi yang terdekat yang sekiranya bisa diakses Atau lokasi umum yang lokasi publik yang bisa diakses Yang gampang diakses untuk menuju nepal van java itu Ini dia Aha. Pasar sayur kaliang trik Oke okay. kita coba ketikkan Pasar kaliang trik Nah, kita lihat pasar kalian trik nah, ini Oh ini kayak kantor kecamatan kalian trik kita lihat seperti apa Oke kantor kecamatan kalian trik ya ya Oh ini itu tampak ada satu bangunan yang cukup mega di depan itu Oke Oke, okay. oke okay. pasar Kaliangkrik ya, yeah. Tunjuk kuat ini berarti uh, saya harus menuju ke pasar Kalian Kaliangkrik ini guys, yang berada di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, okay. let's. Go! Ikuti terus videonya. Oke, okay guys, sekarang saya sudah menaiki base, dan saat ini sudah memasuki atau tiba di kota Magelang, tepatnya di Terminal Tidar Magelang, guys. Dimana Terminal Tidar Magelang ini adalah titik atau poin pertama untuk kita menuju ke spot wisata Nepal, Van Java, dengan menggunakan angkutan atau transportasi umum guys, tidak menggunakan kendaraan pribadi ya, itu tampak bapak-bapak disebut, dimana saya menanyakan kepada mereka tentang arah atau angkutan yang menuju ke pasar kali angkrik guys dan bapak-bapak tersebut menyarankan agar saya menaiki angkutan kota atau angkot dengan nomor angkot 4 atau 8 Kamu-kamu uh, juga bisa menggunakan aplikasi atau ojek online guys yang ada di kota Magelang Dan sementara untuk sampai dengan tahun 2002 bulan 5 ini guys Ojek online yang ada di kota Magelang itu masih sebatas Gojek guys Jadi kamu bisa menggunakan Gojek uh, Set saja titik jemputnya di terminal Magelang. Di lampu stopan seberang pintu masuk terminal Oke lanjut Terus uh, kita lokasinya uh, Lokasinya Tujuannya kamu set ke Pertelon Perdana guys uh, Sebentar ya ini pertelon perdana Ya yeah, itu guys uh, Nampak ini uh, Untuk go ride Atau ojek online dengan gojek Itu tarifnya 13.000 ribu guys dari Terminal Tidar menuju ke Pertelon Perdana guys Sedangkan untuk Gokar itu tarifnya itu Rp20.000 Dan untuk Gokar yang bisa sampai 6 orang Itu tarifnya Rp25.000 guys Ya kamu-kamu sesuaikan saja guys dengan, kebu dengan kebutuhan dan dengan budgetmu guys Kalau misalnya pengen cepat Kamu bisa order Transportasi online Kalau misalnya kamu Rela untuk menunggu dan Rela sedikit berpanas ria Di dalam angkot Kamu bisa menaiki angkot yang Uh, videonya ada di berikut ini guys, oke? Okay. Nah, ini saya sudah di dalam angkot guys, dari terminal Tidar Magelang menuju ke titik atau poin berikutnya yaitu Pertelon atau pertigaan perdana guys. Jadi dari terminal Tidar Magelang, kamu-kamu semua bisa naik angkot dengan nomor 4 Ataupun angkot bernomor 8 guys Ya seperti yang tampak di layar ini guys Dan ini adalah Situasi atau visual Dari Pertelon Perdana di Kota Magelang guys Ancan-ancannya yaitu Berada di Jalan Pangeran diponegoro Pas di depan BTPN Kota Magelang guys Nah Pertelon ini Ada jalan Yang bernama Jalan Ali Basah Sentot, ya kita akan naik angkot dari Jalan Ali Sentot ini, guys, menuju ke Pasar Kaliangtri. Dan sekarang ini, guys, saya sudah berada di dalam angkot yang saya naiki dari pertelon perdana tadi, guys, atau dari depan Bank BTPN Kota Magelang ke poin ketiga, guys, atau titik ketiga untuk menuju ke Nepal Van Java dengan menggunakan angkutan umum yaitu pasar Kali Angkrik guys, yang terletak di kecamatan Kali Angkrik Kabupaten Magelang dimana dari Pertelon Perdana ini, angkot itu akan melewati yang namanya kecamatan Bandongan guys jadi, uh, untuk rutenya, Pertelon Perdana kecamatan Bandongan dan nanti akan berakhir angkotnya di Kecamatan Kaliangkrik dan kita nantinya turun di depan Pasar Kaliangkrik guys. Nah, untuk angkot sendiri guys itu yang pertama saya naiki dari Terminal Tidar Magelang tadi menuju ke Pertelon Perdana itu tarifnya sebesar Rp5.000 guys sedangkan untuk angkot yang kedua yang saya naiki dari pertelon perdana menuju ke kecamatan kaliangkrik atau tepatnya ke, ke depan pasar kaliangkrik dengan jarak kurang lebih sekitar uh, 10 kilo dari kota magelang ke arah barat dengan medan yang mulai menanjak itu biayanya itu 7000 rupiah guys jadi Uh, bisa dikatakan atau bisa dihitung dari terminal Magelang ke pasar kaliangkrik itu menghabiskan biaya angkot sebesar kurang lebih Rp ribu guys dan ini adalah penampakan angkot yang saya naiki dari pertelon perdana tadi menuju ke depan pasar kaliangkrik ini guys dan tampak itu di background ini adalah pasar Kaliang Krik, kecamatan kaliangkrik Magelang yang cukup megah guys bagaimana kelanjutan dari pasar karyang trik untuk menuju ke titik atau spot Nepal Sanjava dengan angkutan umum ikuti di video lanjutan guys di part berikutnya dalam trip ini terima kasih